Jadi bisakah wajah ganteng rupawan menawan gitu tampan hmm. atau cantik gitu ya menjauhkanmu dari penjara. Halo. Bung Ari. Halo Jar. Hai Jar. Bung Fajar. Sehat, Ri? New normal? Sehat wa Di rumah biasanya <laughs> Masih waras. Apa nih, Ri? Hobinya sambil kerja di rumah atau di rumah seringin apa nih? Oke, okay. selain gua juga bekerja iya. ya di Ikra, pastinya gue juga menghabiskan waktu dengan salah satunya dengan nonton. Wih. Nonton apa nih? Di platform apa nih? Ri, salah satunya. Gua lagi suka nonton di Netflix. Netflix ya. Ini kita Begitu. ini kita clarify ya, nggak ada endorse sponsor ya. <laughs> <laughs> <laughs> ya, jadi gua sama Ari mau coba bikin video reaction tentang salah satu serial yang Fenomenal di Netflix yang populer uh, namanya Hundred Human, ya, Ria. 100 Hundred Humans, Human yeah. ini terus terang gue suka lihat, yeah. cuma uh, belum sempat nonton. Kita coba bahas dulu nih dari area mungkin udah nonton beberapa kali, ya. Let's see what apa sih ini, tentang apa sih Ria? Hundred Human ini. Ria? Oke, okay, jadi hundred humans itu tentang tiga orang hmm, saintis, tiga orang di mana mereka mengumpulkan seratus orang secara acak. Di mana seratus orang itu merupakan warga negara Amerika, karena ini kan serial Amerika. Jadi, mereka itu merepresentasikan penduduk Amerika. Terus, mereka ada yang macam-macam, ya, ada yang berasal dari berbagai macam ras, berbagai macam uh, ya, individu, supaya mereka ikut dalam eksperimen. Yeah, nice. Ya, itu Dan artinya harusnya harusnya secara statistik ini representatif ya, samplingnya udah dibuat kuota uh, harusnya. Biasanya kalau misalkan dulu, gue market research survei mainnya, eh survei, dia hmm. menarget berapa ratus orang, ya isinya seperti apa, tapi ini konsepnya langsung ada eksperimennya, Ria. Ya, yep. uh, ada beberapa eksperimen yang kita pilih Ria uh, malam ini. Betul banget. Oke, okay, sebenarnya di sini kan namanya juga video reaction ya. Hmm. Jadi karena gue udah nonton hmm. nih, di sini ya gue pengen lihat reaksinya. Oke, jadi reaksinya apa? korbannya gue ya. <laughs> <laughs> ya, yeah. karena lo belum nonton. Nah, nonton jadi ada tiga eksperimen yang udah gue pilih. Okay. Yang pertama adalah. Okay, jadi ya. gue ambil salah satu eksperimen hmm. yang kedua di season 1, episode 1. Oke. Okay. Jadi itu Uh, does a uniform make you more attractive? Uniform. Jadi, apakah seragam membuat kamu lebih menarik? Gitu kan? Yes. Kadang kan ada orang yang profesinya jadi tentara. Hmm. Ada yang profesinya juga jadi semacam dokter gitu ya. Jadi, mereka kan biasanya pakai seragam. Apakah mereka akan terlihat lebih menarik? Itu yang pertama. Oke. Okay. Uh, kalau dari hal ini, soalnya culture nya mungkin beda ya, Ria. Maksudnya Amerika itu kan mungkin lebih terbuka ke dalam kepikiran gue adalah, uh, Amerika lebih ngeliat itu, uh, ngeliatnya bukan hanya seragam ya, tapi juga kepribadian karakter yang nggak di eh by seragamnya, ya kan. Nggak terlalu dicap lah. Ya men menurut pemahaman gue, orang Amerika seperti itu. Tapi nggak tahu ya, apakah mereka juga melihat seragam itu menjadi sebuah nilai tambah, ya melihat sebuah level of status, tapi menurut lo ya enggak? Menurut gua uh, <laughs> di Amerika ya. Aduh, di Amerika, yeah, yeah. di Amerika. Kayaknya enggak deh kalau di Amerika ya. Oke, okay. gue simpen jawaban lu ya. Yeah, simpen ya. Jadi lu bilang Nggak, gitu enggak Enggak ya. Enggak ngaruh gitu Ngaru. ya. Uniform, big humor affective, tamu enggak ya? Ya. Yeah. Kemudian yang selanjutnya Anija. Hmm. Oke, okay. eksperimen yang ketiga ini hmm. di season 1 episode 1 hmm. menit ke-13. Can good looks keep you out of jail? Jadi bisakah wajah ganteng, rupawan, menawan, gitu, tampan hmm. atau cantik, gitu ya, menjauhkanmu dari penjara? Again, karena gue ngeliat, ya mungkin dia mereka lebih terbuka, ngeliat dari sisi berbagai macam perspektif. Uh, soalnya gue ngeliat banyak artis juga ditangkep, <laughs> Kayaknya sih nggak, nggak <laughs> ngaruh ya. Kayaknya ya? okay. ngaruh ya. Yang eksemenan ini hmm. lu bilang nggak Ngaruh ngaru gitu juga. ya. Jadi sebenarnya kalau di Amerika sendiri, kayaknya sih beda ya sistemnya hmm. hukum dari, daripada di Indonesia, di mereka tuh ada semacam jurinya gitu. Hmm, Jadi persepsinya itu ada voting lain sebagainya. Bener, gitu bener, ya. bener. Kalau Nanti kita lihat ya, kita lihat. dari 100 orang itu bakalan ngasih hukuman berapa untuk orang yang ganteng sama orang yang, yang kurang ganteng. <laughs> ganteng. <laughs> yang terakhir nih, ada kita kan pilih tiga. Okay. What works better praise or criticism yang gua kasih kritik? Yep. Menurut lo, mana yang lebih baik ya pujian atau kritik? Mana yang lebih baik pujian atau kritik? Hmm. Hmm. Ini ini sulit nih, karena somehow specific, beberapa skenario kan berbeda ya? Cuman mana yang Itulah. mungkin lebih baik ya? Hmm. Pujian sih harusnya pujian ceros gua simpan semua jawaban lo yang pertama enggak yang kedua enggak dan yang ketiga pujian ya oke mantap enggak usah nunggu lama-lama lagi mungkin gua bisa sharing iya ini ya videonya ya 100 human beings of all ages background, backgrounds representing a cross section of american society have been invited to participate unique experiment jadi will place themselves at the Di ada tiga. Ini ya tiga ras Ada yang Arab, ada yang kulit putih sama kulit They will be taking part in a series of scientific studies. We design in order to discover what makes people tick. We will answer everything you've ever wanted to know about humanity. Jadi tiap dari orang itu 100 itu masing-masing orang dinomornin gitu Oh, ada nomornya. Jadi bisa dibilang dia itu uh, selalu nomor samarik. Uh, ya, selalu namanya sama. Hmm. Gitu. Biar bisa ditrace eksperimen ya. Eksperimen pertama, hmm. uh, eksperimen pertama bukan yang gua pilih tadi ya, yep. tapi kita langsung aja ke eksperimen yang kedua ya. Yang, uh, yang kedua untuk okay. yang, yang sisni ini, gua lupa bentar. Itu menit ke 7.30 Jadi kita langsung aja ke menit 7.30 tiga um, Ada orang kulit hitam, kulit hitam. Hmm. Ini namanya Zainab. Hmm. Terus kulit putih itu namanya Ali, kalau yep. oh, salah, sama yang turunan Arab. Oke. Okay. Okay. Mereka, mereka itu riset di bidang, di bidang apa. apa? Scientist di bidang apa? Scientist di bidang apa? Gue belum terlalu tahu secara mendalam sih. Tapi okay. yang jelas mereka riset di statistik juga ya. Oke. Okay. Main, main main statistik, main, statistik juga, juga main, dong harusnya ya. Kita lihat cuplikannya. Oh seragamnya itu bukan hanya seragam militer ya seragam yeah. Oke okay. di branding aja Ria ini ya hanya branding ya A B C, D, e, F, ya. Halo, humans in humans. <laughs> ini bener benar mewakili <laughs> manusia nih kayaknya. Kesana. Itu kan ada tulisannya kan di sebelah, kanannya, <laughs> dia, human one until Oh, ini mereka ngantri, ceritanya ngobrol satu gitu ya. Iya, oke, okay. terus mereka, tapi dua grup yang berbeda itu jadi di, di, dipisah bikin dua grup, Population dipisah, oke, okay. <tuh> Oke. Dan mereka ngisi survei ya, ceritanya ya. Diteliti kira-kira level attractiveness-nya berapa? <laughs> level of effective effectiveness. Hi. Ada sanitation engineer juga ya Baru tau gak ada Dia suka yang B, B. B. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Apa, suka apa deh? Yang cowok ini, yang Human 57 ini suka sama yang Cowok yang oh, itu. <laughs> stationnya B <laughs> <laughs> Representatif <officers and> <laughs> we'll dari Amerika nih we'll Hi, how are you? I'm good. My name is Jerry. I went to school in Chicago. I like to go skiing in Big Bear Dokter ya ini ya. My name is Nikki. I've been an airline pilot for 10 years. Ini semua aktor Cuman ya, Jerry? Cuman ini ya. Um, apa, seragam itu... Gak tau, nanti akhirnya akan ada seragam militer, seragam medikal, atau dipisah apa enggak ya? Secara analisisnya. Ya, lihat aja nanti. Hmm. <laughs>